Kira-kira penampakan tersebut nyata atau hanya ilusi ya? Fakta jika penampakan tersebut adalah harimau Jawa memang memiliki kemungkinan sangat kecil. Hal tersebut dikarenakan saat ini harimau Sumatera sendiri terancam dengan jumlah yang diperkirakan hanya ada 393 induk dewasa yang menurun 10% dibandingkan tahun 2008 lalu. Banyaknya laporan tentang penampakan harimau Jawa, hanya teknologi metode CMR atau metode kamera pengintai atau kamera track yang menjadi alat utama untuk menangkap harimau dalam bingkai foto. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tahukah kalian, Sob, jika metode ini jauh lebih mudah dibanding menangkap langsung harimau? Selain peralatan, CMR juga membutuhkan desain studi yang baik. Misalnya, kamera pengintai dipasang di lokasi yang optimal untuk mendeteksi harimau. Lokasi tersebut biasanya berupa lokasi di mana terdapat tapak atau kotoran harimau atau jalur mangsanya berkeliaran. Distribusi kamera sendiri juga harus merata untuk menjamin setiap individu harimau, memiliki peluang yang sama untuk tertangkap. Di Sumatera, survei harimau juga dilakukan dalam periode waktu terbatas. Hal ini menjadi acuan asumsi populasi tertutup harimau. Nah, jika ingin melakukan survei kamera di area yang luas, maka dibutuhkan lebih banyak kamera pengintai dan tim lapangan dalam menentukan jumlah harimau di wilayah besar seperti Taman Nasional. Ngomong-ngomong, soal penampakan harimau Jawa, ada juga sebuah video yang menunjukkan kemunculan yang diduga harimau Jawa di sejumlah daerah di hutan Jawa, yang bahkan menarik perhatian banyak peneliti. Lokasi di mana penampakan harimau Jawa tersebut muncul diduga berada di Gunung Pegat, Lamongan, Jawa Timur. Walaupun faktanya rekaman yang tersebar di media sosial ini diragukan keasliannya. Pasalnya dari bentuk loreng dan moncongnya harimau tersebut bukanlah ciri dan spesies harimau Jawa. Namun klaim kemunculan Raja Rimba Jawa belakangan ini sering bermunculan. Namun hingga kini masih menjadi misteri. Nah sob, kepunahan harimau di Indonesia dimulai dari punahnya harimau Bali dan dilanjutkan dengan harimau Jawa. Pada tahun 1976, harimau Jawa atau Panthera Tigris sondaica hanya tinggal 3-5 ekor dan semuanya bertempat di suaka alam Betiri, Jawa Timur. Namun sayangnya sejak tahun 1980-an, populasi harimau Jawa tersebut diasumsikan telah punah. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe.